Yang mungkin sedang galau, yang makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mungkin mandinya pun sudah tak basah. Nah, pada video kali ini gua pengen berbagi informasi. Bahwasannya hari ini teman-teman yang sedang panik, ya, yang mungkin hutang di aplikasi pinjolnya itu ada 5, 10, 15, atau mungkin sampai dengan 20 aplikasi pinjol. Dengan total puluhan juta rupiah. Dan hari ini udah galau, ya? Nggak tahu lagi mau mencari solusi ke sana dan kemari. Sudah meminjam di sana dan di sini, namun masalah ini tak kunjung terselesaikan. Malah, ujung-ujungnya menambah beban baru dan masalah baru. Oke, hari ini siapa yang udah pernah ngelihat ya? Mungkin di Instagram, atau mungkin di layanan Facebook, atau mungkin di media-media sosial yang lainnya yang mungkin hari ini menawarkan jasa untuk bisa membayar semua hutang-hutang di aplikasi pinjol hari ini tanpa menggunakan uang pribadi sepeser pun. Loh kok bisa ya bang seperti itu? Nah hari ini kepanikan teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran ya, membuat banyak dari diantara kita itu yang memilih jalan-jalan instan. Yang akhirnya berujung kepada kesalahan masalah hutang pinjol yang di awal 5 atau mungkin 10 aplikasi malah bertambah bang menjadi 15 atau mungkin 20 aplikasi. Nah banyak juga yang sedang bingung gua tuh gak pernah bang minjam di aplikasi tersebut kok tiba-tiba hari ini ditagih sama aplikasi pinjol yang gua gak pernah pinjam dan gak pernah terima uangnya. Oke hari ini siapa yang sudah pernah mendapatkan tawaran ya pengen dibantu katanya untuk menyelesaikan semua masalah utang pinjol. Nah di awal kesannya memang cukup tergolong baik ya mereka mau membantu kita ketika di dalam situasi kepanikan dan kesusahan seperti ini. Dan banyak hari ini yang sudah tergoda tanpa menggunakan pemikiran secara logika. Nah di awal mereka itu ya cukup baik mereka hanya meminta beberapa data-data pribadi kita Seperti foto KTP, foto selfie, nomor rekening dan ini itu segala macam Ya nggak jauh beda ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjol di aplikasi yang hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran Dan hari ini sudah banyak yang menjadi korban penipuan korban penipuan bagaimana bang? Iya hari ini sudah banyak yang mengikuti saran-saran yang katanya joki pinjol yang katanya hari ini bisa membantu melunasi semua hutang-hutang tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, tanpa mengeluarkan uang pribadi sedikit pun. Nah hari ini akhirnya masalah ini menjadi besar. Coba ya kita pikirkan secara logika sederhananya saja. Kalau seandainya ada oknum-oknum ya yang mungkin bisa mengerjakan hal yang seperti mereka janjikan atau mungkin mereka promosikan kepada kalian, ngapain juga mereka harus meminta sejumlah uang kepada kalian? Lebih baik mereka sendiri yang pinjam di aplikasi-aplikasi pinjol, baik yang legal ataupun mungkin yang ilegal tersebut, lalu mereka nggak usah bayar, ngapain juga mereka harus mengharapkan uang dari kalian? Nah hari ini karena situasi kita yang sedang panik tadi Membuat kita tak mampu lagi berpikir secara positif Membuat kita tak mampu lagi berpikir secara logika Jadi hari ini kalau memang ada orang-orang yang bisa membersihkan semua data-data pribadi kita dari aplikasi pinjol maka merekalah yang seharusnya bisa mengambil sebanyak-banyaknya tanpa harus membayar dengan uang pribadi sepeser pun. Jadi hari ini dalam situasi panik seperti ini bolak-balik aku udah menyampaikan pesan untuk bersikap tenang supaya apa supaya kita mampu berpikir secara positif supaya kita tidak salah langkah lagi ketika menyelesaikan masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Oke okay, jadi udah cukup jelas ya guys hari ini jangan buru-buru uh, kemakan dari janji-janji manis yang katanya bisa ini itu segala macam. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi hari ini untuk kalian yang mungkin sedang mendapatkan penawaran katanya bisa menyelesaikan mengamankan ini itu segala macam coba lihat dulu. Pelajari terlebih dahulu dan jangan buru-buru untuk langsung bekerja sama ya untuk membersihkan data-data pribadi kita. Nah apalagi kalau seandainya mereka itu memintai kalian untuk mentransferkan sejumlah uang. Jangan mau dan jangan diteruskan dan jangan lagi mengirimkan data-data pribadi kalian. Itu cukup berbahaya hari ini Karena hari ini banyak ya teman-teman kita itu Yang katanya tidak meminjol di aplikasi itu Malah data-data pribadinya ada pada debt collection yang melakukan penagihan Nah untuk masalah itu ada dua hal Yang pertama memang data kalian digunakan Ya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang kedua mungkin kalian pernah ya memberikan data-data pribadi kalian secara sadar kepada orang-orang yang mungkin pernah meminta data-data pribadi kalian. Dan aku juga pengen memberitahukan untuk kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman yang sudah mengisi data-data dan ternyata uangnya sudah berhasil masuk ke rekening kalian. Ya, apabila ada oknum-oknum yang menyuruh kalian untuk mentransferkan kembali Dengan alasan bahwasannya uang yang ditransferkan tersebut double Maka jangan dikirimkan Makanya hari ini kita mencurigai ya ada oknum-oknum yang di dalam pinjol tersebut yang mengetahui proses pencairan kalian. Lalu mereka menghubungi dengan nomor yang baru dan mengatakan bahwasannya pengiriman dari aplikasi pinjol tersebut double. Dan akhirnya hari ini kita hanya menanggung utang beban. Jadi udah cukup jelas, jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Dan jangan ada lagi karena kepanikan kita hari ini malah membuat kebodohan. Jadi akhirnya dua kali rugi. Rugi secara finansial dan akhirnya hari ini stres. Karena memang sudah uh, berhubungan dengan banyak aplikasi pinjol. Oke okay, ya, jangan panik, tenang terlebih dahulu. Hari ini orang-orang yang panik ini mudah ketipu. ya Karena memang sudah... Benar-benar berada di fase stres tertinggi Udah memang benar-benar gak kuat lagi Jadi pengennya selesaikan masalah itu dengan cara-cara yang instan Dan gue juga pengen ngasih tahu kepada kalian Yang mungkin dianjurkan sama pihak DC itu untuk menjual barang-barang Atau mungkin meminjam kembali di aplikasi-aplikasi yang lain Jangan dituruti Ya, jangan dituruti dan berhentilah di posisi seperti ini, sehingga nanti kalian bisa benar-benar tenang dan melihat peluang apa hari ini yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Ya, oke. Okay? Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi jangan buru-buru percaya lagi apabila ada yang menawarkan ini itu segala macam. Makanya di video-video ini aku pengen mengingatkan ya bahwasannya jangan lagi meninggalkan nomor handphone. Berhati-hati terhadap komentar-komentar yang ada di channel-channel Youtube Atau mungkin di kolom-kolom komentar di media-media sosial yang lainnya Yang mengatakan mereka sudah berhasil untuk membayar hutang ini itu segala macam ya Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh